Yuk, kita buka kelasnya dulu dalam doa ya, teman-teman. Oh, ini ada Dev. Mari kita buka kelas kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa PP dalam agama Kristen ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom Meeting ini. Kami akan mempelajari tentang CSS Dasar biar pemberkati kami, kami bisa Memahami materinya dengan baik dan juga mengimplementasikannya di halaman web kami Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kegiatan kami hari ini dari awal sampai akhirnya Hanya di dalam langkah Tuhan Yesus selalu ya, amin ya. Yuk kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini Teman-teman silahkan menyalakan kameranya ya Baik teman-teman silahkan lihat ke kameranya semua Senyum, 3, 2, 1 Teman-teman kita awali dengan pengumuman dulu ya Kemarin kan kita nggak ada kelas teori, jadi pasti pertemuan ini setengah satu harus bahas materi dulu sedikit ya. Kalau teman-teman udah baca dari materi yang di video, bersyukur banget, jadi hanya ngulang aja sedikit. Terus, nah nanti soal praktikum akan tetap diberikan hari ini, tapi teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan sampai minggu depan. Berarti minggu depan batasnya, di Gitab Classroom sampai uh, setengah tiga. Seperti itu. Jadi nanti dokumentasi kita akan ada dua kali, teman-teman. Sekarang di setengah satu sama nanti di jam tiga uh, atau sudah beres jam teori berarti setengah tiga kita akan dokumentasi lagi. Jadi soal praktikum akan langsung diberikan hari ini juga. Oke. Okay. Um. Terus soal presensi di morning, teman-teman. Saya ngecek kok ada gitu ya yang hadir tapi masih tetap nggak ngeceklist kalau bisa usahain yang di morning teh di checklist teman-teman ya untuk yang praktikum jadwalnya setengah satu sampai jam setengah tiga itu mah jadwal biasa tapi yang teori kan kita eh, harusnya kemarin kan itu bakal saya buka dari hari ini setengah satu sampai nanti sore jam lima jadi teman-teman, kalau tugas praktikum boleh di GitHub Classroom sampai minggu depan, tapi kalau untuk presensinya, di-close di hari ini jam lima. Itu ya teman-teman, jadi jangan sampai kelewat gitu ya, presensinya, karena itu yang akan tercatat di mod Itu aja pengumuman saya, jadi jangan lupa presensi, kemudian tugas praktikum akan diberikan hari ini, tapi batasnya eh, yang sekarang boleh sampai minggu depan. Minggu depan sudah jalan biasa lagi sih, Kak Kalender Merah. Oke, okay. ada pertanyaan dulu, nggak nih tentang pengumumannya? Takutnya ada yang belum jelas. Ini adalah materi yang menarik. Ini digunakan untuk memperindah halaman web kita. Jadi, kalau biasa, biasa aja. Sintaknya tampilannya biasa aja. Sekarang akan lebih indah kalau pakai CSS. Ini yang dibahas. Yang pertama, sebelum belajar lebih lanjut, kita harus tahu sintaknya dulu. Kalau yang udah... Baca materi, harusnya sudah tahu sintak CSS itu hanya seperti ini saja. Jadi teman-teman perlu e, menyebutkan selektornya apa. Selektor ini bisa tag HTML, bisa ID, nanti kita lihat juga ya ID apa, kemudian bisa kelas. Lalu setelah itu teman-teman pakai kurawal, buka kurawal, tutup seperti ini. Ini untuk deklarasinya. Mau dikasih gaya apa sih si sintaknya? Seperti itu. Ini menggunakan kurawa buka, kurawa tutup. Di dalam kurawal buka, kurawal tutup ini ada deklarasi seperti ini. Ada deklarasi seperti ini. Pemisah setiap deklarasi itu tanda titik koma. Jadi jangan sampai salah dengan tanda titik dua. Saya pelan-pelan ya. Kalau di akhir, ini adalah deklarasi yang terakhir, sama, tetap dikasih titik koma. Meskipun kalau teman-teman enggak pakai juga, kadang-kadang biasanya tetap jalan. Tapi dibiasakan, setiap kita mendeklarasikan style, itu pasti terakhirnya pakai titik koma. Ada lagi deklarasi style, akhiri dengan tanda titik koma. Seperti itu. Nah, kalau di deklarasinya seperti apa? Di deklarasinya sama seperti waktu kita belajar atribut sama value. Tapi, kalau di CSS, namanya bukan atribut, namanya adalah property, dan nilainya adalah value-nya. Jadi, kalau waktu di HTML, kita kenalannya dengan atribut, sama dengan kutip-kutip. Ini value-nya, kalau di CSS, kita kenalnya property. Titik. 2, Kemudian ini adalah value-nya. Value value. Jadi mesti bisa bedain. Kalau di HTML penulisannya gimana, kalau di CSS penulisannya seperti apa. Yang tadinya sama dengan, dia di CSS jadi tanda titik dua. Yang tadinya ada kutip dua, kalau di CSS bisa nggak pakai kutip dua, langsung value-nya aja. Seperti itu. Sampai sini dulu, oke nggak teman-teman? Ini basic-nya pisan. Jadi wajib ada selektor buat tahu teman-teman kasih gayanya kemana, akan mempengaruhi apa, itu di selektor. Kemudian pada saat mendeklarasikan stylenya, jangan lupa propertinya apa, value-nya apa. Kalau di sini contohnya kita pengaruhin tag heading 1, berarti kita tulis H1, kemudian deklarasinya ada dua. Yang pertama kita kasih warna biru, Berarti kalau ada huruf atau teks yang ada di heading 1 ini, warnanya akan otomatis berubah jadi warna biru. Kemudian ukuran hurufnya berubah menjadi 12 piksel. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini, teman-teman. Silahkan. Perbedaan sama HTML sama CS dicatat ya, teman-teman. Jadi nanti nggak salah-salah eh di sini tiba-tiba ngasih tanda sama dengan salah harusnya tanda titik dua silahkan ada pertanyaan nggak teman-teman kalau belum kita lanjut ya nah ini contoh penulisan kalau biasa aja sih teman-teman bisa lihat tulis kayak gini H1, ini selektornya, kurawal buka, kurawal tutup. Ini adalah description-nya. Kemudian dia maunya text align. Kalau biasa kita align aja. Di CSS ini ada text strip align. Harus ditulis beneran text strip align tanpa spasi. Lalu titik 2, value-nya adalah center. Kemudian warna untuk hurufnya ini langsung aja nulis color titik dua warnanya merah Seperti itu. Kemudian ini untuk h 2 pengaruh stylenya untuk paragraf pengaruh stylenya. Nah ternyata dari tiga style ini tuh sama pengen supaya teks lainnya di tengah warnanya merah. Kalau sama untuk style yang sama kita bisa disedikitin ya kodingannya. Jadi h 1 h 2 koma p. Jadi boleh seperti itu. Jadi si CSS ini sangat menghemat banyak pekerjaan ya, menghemat banyak baris kode juga seperti itu. Pengaruhnya kemana nanti? Pengaruhnya ya ke h1, pengaruhnya ke h2, pengaruhnya ke tag Langsung otomatis seperti itu. Jadi tanpa berbaris-baris banyak kita bisa lakukan seperti ini. Jadi asik pisan lah teman-teman ya CSS teh. Berikutnya Nah, ini tentang selektor dan ID. Kalau tadi kan teman-teman kenalannya selektornya hanya tag HTML-nya. Kalau yang di sini, ini tentang ID sama kelas. Apa bedanya ID sama kelas? Kalau yang dipilih adalah elemen yang unik. Jadi ID tag kayak kalau teman-teman punya KTP gitu ya. Nomor KTP teman-teman tidak akan pernah ditemukan lagi di orang yang lain selain teman-teman gitu ya. Nah, itu ID. Berarti dia yakin pasti unik pakailah id id itu tandanya pakai crash seperti ini hash ya tanda hash seperti ini tanda pagar ini menunjukkan bahwa teman-teman mendefinisikan id nanti pada saat dipanggil di html-nya juga sama silakan dipanggil langsung id sama dengan para satu seperti itu penggunaannya nah kalau yang kelas, ini berarti untuk elemen dengan kelas tertentu pendefinisiannya dia menggunakan tanda titik. Jadi bedanya ID sama kelas adalah kalau ID pakai tanda hash ini, tanda pager, kalau kelas dia pakai tanda titik. Kemudian, kalau misalkan ternyata ada tag tertentu yang ingin dipengaruhi oleh kelas tertentu, maka penulisannya bisa seperti ini. Sebutkan nama tagnya, lalu kasih tanda titik, lalu sebutkan namanya. Ini adalah nama kelasnya. Kalau misalkan pas dipanggil di HTML-nya, cara penulisannya pakai kelas, kemudian sebutkan nama kelasnya. Ternyata ada dua kelas yang ingin dipakai di tag P ini. Maka pakai tanda spasi, langsung panggil lagi kelas yang lainnya. Berarti ini manggil kelas center dan manggil kelas large, seperti itu. Ini untuk kelas dan ID. Teman-teman akan butuh nanti kelas dan ID ini. Saya lanjut dulu aja ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah selektor universal. Jarang dipakai karena biasanya kita bikin style itu kan spesifik. Misalnya di heading 1 pengen dikasih warnanya merah, di heading 2 warnanya biru, seperti itu. Nah, sedangkan kalau selektor universal ini ada, tapi jarang dipakai. Dia pakai tanda bintang aja. Apapun yang didefinisikan di style ini, dia akan pengaruh langsung ke semua elemen HTML yang ada di halaman tersebut. Dipakainya tanda bintang, seperti itu. Lalu untuk komentar, nah ingat-ingat ya teman-teman, kalau waktu kita belajar HTML, komentarnya pakai tanda seperti ini. Kemudian kita ada belajar CSS, ininya diganti bintang, lalu bintang, garis miring seperti ini. Ini boleh sih berbaris-baris, komentarnya berbaris-baris silahkan. Tapi tandanya beda seperti itu. kemudian yang lainnya nah ini cara ini adalah hal yang penting dan paling penting di CSS jadi harus tahu cara penulisan penulisan stylenya Gimana caranya ada tiga cara cara yang eh, nanti akan disarankan lebih banyak dipakai adalah yang external style sheet sebetulnya ya Kenapa karena ini kalau bikin satu bikin satu file style, nantinya si file ini bisa dipakai di HTML apapun, dipakai di halaman HTML manapun asal tinggal dipanggil aja seperti ini cara panggilnya, link rel sama dengan stylesheet, kemudian href sama dengan ini adalah nama filenya. Jadi saya akan saya buat nama filenya itu style.css, saya taruh semua style CSS di sini di dalam file ini, kemudian saya tinggal panggil aja di halaman HTML-nya. Ini bagian headnya saya tulis seperti ini, dia akan langsung akses ke style.css. seperti itu. itu cara penulisan eksternal. nanti pada saat praktikum juga nanti mungkin ada instruksi ya. ini harus pakai yang penulisan eksternal. ini harus pakai yang internal. ini harus yang pakai inline seperti itu. nanti ada instruksinya. kalau nggak ada instruksinya sebaiknya sih menurut saya pakai yang cara penulisan eksternal style sheet. seperti itu. cara penulisan yang kedua ini adalah yang internal style sheet penulisannya akan dituliskan langsung di dalam tag head tapi menggunakan text style. Nanti kita akan coba bareng-bareng ya teman-teman. itu. Ini juga sama di yang externalisasi juga ditulisnya di head tapi hanya link ini aja yang dituliskan. Hanya penulisan seperti ini aja. Kalau internal style sheet, dia pakai text style. Buka tutup. Nanti tag CSS-nya ada di sini. Seperti itu sedangkan yang inline ini akan diterapkan langsung di elemen HTML itu. Jadi nanti pakai atribut style. Lalu teman-teman langsung tuliskan CSS-nya apa? Misalnya ini untuk tag p gitu ya. Tag p maka teman-teman akan tuliskan seperti ini, ini teksnya. tuh teman tag p seperti itu. Sebelum lebih jauh, kita akan coba dulu ya teman-teman. Jadi saya akan ajak teman-teman untuk bikin eh, halaman html sederhana dulu. sudah saya share ini. jadi teman-teman silahkan buat halaman html sederhana dulu. lalu setelah membuat halaman html sederhana, misalkan kita buat tag p gitu ya. tag p isinya teksnya terserah teman-teman. sampai situ dulu aja. kemudian nanti kita akan bedakan kalau kita pakai stylenya eh, di HTML gimana? Berarti itu tulisannya yang inline style. Kalau kita nulisnya di internal style sheet gimana? Kalau kita nulisnya di external style sheet gimana? Nah kalau nanti udah mantap cara penulisan tiga itu, maka teman-teman nanti silahkan boleh pilih atau boleh ikutin instruksinya. Oh soal ini pakainya external style sheet. Oh soal ini pakainya internal style sheet seperti itu. Ya silahkan dicoba disiapkan HTML-nya ya halaman HTML-nya. Kita coba dulu yang inline ya, mulai dari yang sebaris dulu. Misalnya saya punya tag p. Kemudian di sini saya tulis pemrograman web dasar gitu ya. Kalau kita mau teks ini ada di tengah, kalau dibuktikan kan ini sebetulnya tampilannya kalau di dijalankan tampilannya kan seperti ini. Tulisannya e, hanya biasa aja, pemrograman web dasar seperti itu ya. Sedangkan kalau kita kasih style yang biasa, itu kan kita kasihnya live sama dengan center. Ini yang pernah kita pelajari di HTML, teman-teman. Kalau kita lihat hasilnya, maka dari yang tadinya default di sebelah kiri, kita refresh hasilnya tulisannya di sebelah tengah di bagian tengah ini adalah HTML biasa kita nah sekarang kita kenalan dengan CSS berarti style kita akan pakai CSS property dan value dari CSS untuk yang inline style cara nulisnya gini teman-teman ini nggak ada lagi atau ini ada ya buat perbandingan Saya copy beda penulisannya seperti ini atributnya namanya style Kemudian dikutip sini kita langsung tuliskan gaya CSS-nya. Nama propertinya untuk align itu adalah text align. Nah Ini banyak banget propertinya ya teman-teman. Jadi silahkan kalau yang pakai VS Code akan sangat kebantu. Lalu value-nya titik 2. Center. Ini value-nya juga sudah ada tuh ya. Center and justify left-right itu ini hasilnya akan sama web dasar pakai CSS ini hasilnya akan sama ini yang tadi kita ketengahin kemudian kalau kita refresh juga sama pemrograman web dasar pakai CSS tapi penulisannya menggunakan style ini yang disebut sebagai inline style sampai sini dulu oke okay, nggak teman-teman Baik. Hmm, tadi kita udah coba penulisan HTML-nya, kemudian penulisan di CSS-nya. Nah, ini namanya inline style. Kalau yang kedua kan ada namanya internal style sheet. Internal style sheet itu ditulisnya di bagian head, di tag head ini. Misalnya di sini kita ketik text style, lalu di dalam ini kita akan berikan uh, style-nya. Penulisannya jadinya nggak kayak gini kalau inline kan langsung ditulis seperti ini atributnya style kemudian value nya text-justify alignment dua center kalau di sini kita perlu sebutkan selektornya kita mau ke tag HTML atau mau ke ID atau mau ke kelas kalau misalnya kita mau pengaruhi tag p yang ini saya buat lagi aja ya teman-teman saya buat lagi tag p di sini tidak ada Text style ini, saya tulisnya, teksnya mencoba inline style. Mencoba internal transit. Gitu. Nah, style yang kita mau pengaruhi adalah tag P yang ini. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Maka kita perlu sebutkan, misalnya kita pakai tag P, kalau kita nulis kayak gini, ini akan style yang ditulis di sini akan pengaruh ke semua tag P. Tapi kalau kita tulisnya menggunakan kelas atau ID, misalnya saya buat kelas yang bisa dipakai oleh siapapun. Text 1. Ini nama kelasnya. Pendefinisian kelas tuh pakai titik. Kemudian nama kelasnya text 1. Maka kalau saya panggil di sini kelasnya tag 1. hanya tag p yang ini saja yang kena style yang ini gitu maksudnya teman-teman. Misal kita mau kasih warna huruf aja ya, color titik dua warnanya misalkan oh ini dark orchid gitu ya. Maka Tag p yang di sini teksnya akan berwarna dark orchid karena tag p ini dia manggil kelas tag 1. seperti itu. Nah ini yang disebut sebagai internal style sheet. Jadi dia ada di dalam tag head, kemudian menggunakan tag style buka tutup, stylenya ada di sini. Kalau saya save, kemudian kita lihat hasilnya, maka di sini ada tulisan mencoba internal static. Kita kan hanya kasih warnanya. Dark Orchid tadi, maka tag ini, tag P ini akan berwarna seperti ini, ngikutin style yang dituliskan di internal style sheet tadi. Sampai sini dulu, teman-teman. Inline style sama internal style sheet. ada pertanyaan enggak Misalnya kita mau pengaruhi ke semua style ya. Ini saya hapus aja. Saya hapus. Ini saya hapus buat pembuktian aja ya. Pakai yang internal styleship dulu. Kemudian saya ubah ininya menjadi tag Ini artinya kita akan pengaruhi semua tag Kalau kita pakai ID, misalnya kita di sini buat ID-nya tulisan. Ketika dipanggil di sini kita panggilnya dengan tulisan dengan atribut id sama dengan tulisan ini berarti hanya tag p ini yang terpengaruh id tulisan ini yang lainnya tidak Misalnya ini jadi kelas berarti boleh seperti ini ketika di sini tulisannya bukan id tetapi kelas sip nggak teman-teman untuk cara penulisannya dulu yang penting itu sih kayaknya oh. browsernya nggak kekirim dah ke, ke share oh sebentar vs code nya terlihatkah teman-teman terlihat tapi vs code nya kelihatan browser kalau yang di browser ini saya new share seperti ini ini hasilnya Apakah sampai sini oke, okay, teman-teman? Inline, internal, satu lagi eksternal belum ya. Saya pindah lagi VS Code-nya. Kalau yang eksternal, gimana cara penulisannya? Kalau yang eksternal, berarti style yang ada di sini dipindahkan ke file lain. Jadi kalau saya pindahkan kayak gini, bikin lagi kalau file baru, jangan lupa extension-nya adalah .css. Kita ada .html, .php, sekarang ada .css ya, teman-teman. Di dalam style ini tidak boleh ada tag HTML. Berarti yang style di sini harus dihapuskan. Ini benar-benar murni CSS-nya aja. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita save di style.css ini kalau pakai external stylesheet berarti hanya CSS-nya saja yang ada di sini. Kalau teman-teman nanti butuh dipakai di HTML lain, silahkan dipanggil aja. Tinggal dipanggil style.css-nya. Cara manggilnya, kalau yang external style sheet, berarti teman-teman membuat seperti ini. Link, spasi, rel, sama dengan style sheet, href. Nah, ini sudah otomatis kalau di VS Code, dia akan panggil ke style.css. Dia akan panggil ke style.css. Jadi, di HTML-nya tinggal manggil aja. Kelas, ID, atau tag HTML-nya yang dipengaruhi. Style-nya sendiri dia ditaruh di sini. Kalau boleh jujur, saya lebih senang yang style.css sebetulnya. Tapi kalau ternyata nanti dibutuhkan untuk tag khusus yang, oh cuma itu aja yang dipakai di satu salah satu tag, maka teman-teman mungkin pakai yang inline. Secara prioritas memang yang inline style itu yang paling tinggi. sih. Jadi dia akan lebih mempengaruhi daripada yang eksternal atau yang internal style sheet. seperti itu. Kalau ini saya save semuanya terus nanti dijalanin ya sama aja hasilnya seperti itu. Di Filenya dua. Kalau nanti ada html lagi yang butuh style itu ya tinggal dipanggil aja pakai link rel seperti itu. Baik, silahkan teman-teman coba dulu penulisan yang inline style, sheet, internal style sheet, dan juga eksternal style sheet, Misalnya, kita tadi udah ganti warna hurufnya jadi dark orchid. Nah, sekarang kita tambah style lagi. E, Teksnya pingin ditaruh di sebelah kanan, rata kanan. Silahkan dicoba ya, teman-teman ya. Jadi, di stylenya tinggal ditambahkan supaya nanti bisa ada di sebelah kanan. Nih, stylenya. Kalau untuk align itu pakainya text align. Text align ini ya. Posisinya dia mau di sebelah kanan, nah. jadi untuk yang pemrograman dasar nantinya akan ada di sebelah kanan. Teman-teman, silahkan dicoba dulu, ditulis ya. Mau pakai langsung yang external itu jauh lebih bagus, berarti kita benar-benar khusus gitu filenya untuk yang stylenya. Kalau ada yang kesulitan boleh langsung share screen ya teman-teman. Saya nyalain. Sudah sih. Mau ditunjukkan Martin boleh silakan. Ke tulisannya ke kanan sama ganti warna aja. Ya. Untuk nyobain yang sekarang tulisan ke kanan sama ganti warna aja. Baik. Coba lihat kodingannya Martin pakai gaya apa nih? Inline, internal atau exportnya Oh ini Martin pakainya yang eksternal jadi punya dua file ya baik teman-teman yang lain gimana ada yang perlu dibantu atau sudah oke okay semuanya Oke okay, sudah semua ya saya akan agak sedikit ngebut kalau teman-teman sudah tahu cara penulisannya, berarti kita perlu kenalan sama propertinya. Kan yang paling penting adalah kita tahu struktur ini ya. Selektornya apa? Yang mau dipengaruhinya apa? Tag HTML, ID atau class, deklarasinya menggunakan kurawal buka tutup. Di dalamnya ada berbagai ada beberapa deklarasi. Deklarasi itu tadi dari properti song value. Pemisahnya tanda titik koma antara property sama value, pakainya titik dua. Sekarang berarti yang paling penting untuk diketahui adalah propertinya dulu, baru nanti si properti itu harus diisi valuenya apa. Kita langsung ngebut ke bagian ini. Di sini ada namanya CSS background. Kalau sebelumnya kita bisa kasih background itu cuma di background, di bagian body, kemudian kita tulis bg color, terus tulis warnanya. Kemudian kalau kita punya teks, kita jadi bingung. Gimana cara supaya nge-highlight case stabilo itu ya. Bingung. Kemudian kalau di HTML, kita bisa kasih bg color buat table. Tapi yang lainnya kita bingung juga. Nah, di CSS nggak usah bingung. Di CSS ini bisa dipakai untuk elemen apapun, elemen HTML apapun. Jadi contoh di sini, untuk background, kita punya properti background-strip-color, background-strip-image, Background strip repeat, background strip attachment, background strip position, sama ada yang cara pendeknya buat nulis tuh lebih singkat ya, shade property Nah, background color image repeat seperti ini, ini bisa diterapkan di selektornya, sebagai stylenya gitu ya. Contohnya, kalau untuk background color, kita bisa kasih seperti highlight di satu teksnya, kita bisa tentukan caranya ya, langsung background strip color, kemudian value-nya. Red seperti itu. Berarti ini artinya kita mau kasih warna background merah untuk yang kita select tadi, yang kita select, yang kita tuliskan di selectornya. Lalu kalau misalnya kita backgroundnya mau image, kita juga bisa panggil dengan cara menuliskan URL kemudian di dalam kurungnya tulis nama filenya. Kemudian kalau background biasanya dia tile kan, ngulang terus. Nah di sini kita pakai CSS bisa tentuin dia mau repeatnya kemana, repeat X Ya, ke sumbu X atau ke sumbu Y Atau nggak diulang sama sekali Jadi kalau ada gambar yang kecil banget Teman-teman tuh bikin backgroundnya Ya kita bisa tentuin Ini mah nggak mau diulang gitu ya Nggak mau diulang-ulang, nggak mau tile Berarti kita hanya gunakan background repeat, no repeat Gambarnya akan sesuai dengan gambar aslinya Sebagai background Kemudian ada background attachment Ini bisa pilih fix atau scroll Kemudian ada background position kita mau taruh background-nya di mana? Di atas, di bawah, di kiri, di kanan, seperti itu. Kita bisa tentukan posisinya. Jadi banyak banget yang bisa dikerjain di CSS ini. Terus kalau misalkan ternyata background-nya mau dikasih uh, transparan, kita juga ada opacity, seperti itu. Nah, yang singkatnya, shorthand property, ini contohnya seperti ini, teman-teman. Kalau Anda punya style untuk body, kita pengaruhi background color warnanya ini, Kemudian, background image-nya ini tidak di-repeat, dan posisinya right top, maka penulisan shorthand propertinya yang lebih singkat. Cara nulisnya adalah dengan menuliskan "background titik dua", ini adalah color-nya, kemudian ini adalah URL-nya, ini ketentuan background-nya tidak diulang, dan ini posisinya seperti itu. Jadi, kita bisa gunakan shorthand property seperti ini ya teman-teman, kalau di kelas kita kan pasti terbatas banget untuk menceritakan properti-properti ini. Lengkapnya teman-teman lihat langsung di w School ya, supaya teman-teman tahu, oh ada properti ini dan gunanya untuk apa dan dikasih value apa sih supaya bisa diterapkan di halaman web teman-teman. Seperti itu. Nah ini yang background, jadi asik banget lah bisa banyak hal yang dikerjakan di background ini. Selanjutnya, selain background, Oh ya, ini saya mau perkenalkan CSS box model juga. Ya, kalau ini konten kita, apapun kontennya, ya mau tag paragraf, mau gambar, mau apapun, mau table, ini konten kita. Maka jarak antara konten sama border ini namanya padding. Kemudian ini bordernya, jarak dari luar border ini yang disebut margin. Ini namanya CSS box model. Jadi, Sebetulnya eh, apa ya modelnya di CSS itu nganggap semua konten itu bentuknya box, bentuknya kotak seperti ini, kayak gitu. Jadi dia bisa divariasiin, diatur paddingnya, kemudian diatur diatur bordernya, kemudian diatur marginnya. Kalau yang tadi background ini berarti pengaruh ke konten ini, ini untuk backgroundnya, seperti itu. Kemudian yang di sini saya checklistnya di border dulu. Berarti ini kita pembahasannya tentang border dulu ya. Border ini propertinya ada border width. Kita bisa atur berapa ketebalan dari bordernya. Kemudian ada border style. Ini biasanya bersifat wajib untuk diisi. Perlu untuk diisi, harus ya. Kemudian border color. Kemudian ada border collapse. Kalau kita mau ilangin jarak antara satu satu kolom dengan kolom lainnya kita mau hilangin nah itu pakainya border collapse terus ada border radius ini buat membuat eh, pinggirnya jadi kalau misalnya kita kenal tabel itu kotaknya kayak gini nah kita pengen rada ini ya rada lucu gitu rada elips gitu seperti ini ya maka teman teman akan menggunakan border radius seperti itu nah ini ada di dalam Properti CSS, jadi ini yang semua saya bacakan tuh ada semuanya di uh, wetter school. Jangan khawatir, tidak boleh bikin sendiri, malah ya, aturannya sudah di standar sama mereka. Terus, saya lanjut dulu aja ya, teman-teman. Ini border style, border style yang spesial di CSS. Sebab, kalau border width, kalau nanti teman-teman pakai table, ya bisa aja ini mau pakai width sama dengan gitu ya. Tapi kalau border style, ini dia adanya di CSS. Kalau teman-teman pengen kotaknya itu titik-titik, titik-titik seperti ini, ya silahkan pakai dot seperti itu. Kalau mau garis-garis, pakainya dash. Kalau benar-benar seperti yang kita biasa, kotak seperti ini berarti solid. Kalau garisnya ada dua, berarti double. Kemudian ini ada groove, ada ridge, ada inset, outset, no border, hidden, atau kita mau campur-campur seperti ini border stylenya. Ini cara bacanya dari sebelah. Atas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai mix seperti ini. Artinya kita topnya dot. Eh dot. Topnya dot. Kemudian kanannya dash. Dash itu yang garis-garis ya. Tidak kelihatan. Kemudian bottomnya kita kasih solid. Lalu leftnya kita kasih double. Seperti itu. Nah, ini kalau kita mau mix, hasilnya seperti ini, teman-teman. Itu untuk border style, jadi bisa macam-macam. Lalu, setelah border, kita kenalan dengan margin. Kalau margin, ini dia propertisnya: margin top, right, bottom, sama left. Ini ada ketentuan, teman-teman. Kalau eh, yang diisi adalah tiga value, misalnya kita tentuin margin titik value-nya. Pixel. 50 pixel, 25 pixel, 50 pixel, 75 pixel. Ini artinya adalah topnya 25, kanan kirinya 50 pixel, kemudian margin bawahnya 75. Tapi kalau dia memiliki cuma dua nilai, teman-teman nggak tulis margin top titik 2, 25 px gitu ya, margin right 50 px, nggak spesifik kayak gitu. Dan teman-teman cuma nulisinnya dua angka aja. Maka itu artinya adalah margin atas bawah 25 pixel, margin kanan kiri 50 pixel. Dihati-hati dia tidak tidak secara tes baca top sama right, tapi dia bacanya top top bottom, kemudian left right. Kalau cuma satu nilai, teman-teman ketiknya margin titik dua nilainya 25 pixel. Ini kan berarti satu nilai. Kalau satu ini lagi, dia akan pengaruh ke margin semuanya. Berarti, ini semuanya dikasih jarak marginnya. 25 pixel seperti itu, dia ada aturan-aturan penulisannya. Terus, nah, ini margin collect, kita nolin untuk sisi top, kemudian right bottom, kemudian ini left. Berarti ini artinya kita hanya mau ada kasih margin bawah 50 piksel, seperti itu. Yang berikutnya setelah border sama margin ada padding. Kalau padding ini jarak dari konten ya ke border. Ini waktu kita belajar table juga sudah pernah ada padding. Di padding... Dia juga sama propertinya, top right left bottom, uh, top right bottom left. Seperti itu, ini penulisannya ikut sama aturan margin, sama aja. Kalau tiga nilai berarti pengaruhnya kemana aja, kalau dua nilai kemana aja, kalau satu nilai berarti kesemuanya. Lalu kita bisa ngatur height sama widthnya, tinggi sama lebarnya. Ini sama seperti waktu belajar tabel, juga berapa ukurannya, kita bisa tentukan widthnya dapat tingginya kita bisa tentukan height-nya seperti itu. Satuannya bisa dalam pixel, bisa dalam persen seperti itu. Kemudian, nah ini cara penulisannya udah gabung-gabung ya. Ada width-nya 300 pixel, kemudian ada bordernya, kemudian ada padding-nya. Ini berarti kalau satu nilai untuk semua ya, semua sisi, 4-4 sisinya. Kalau ini margin satu nilai juga berarti pengaruh ke empat-empat sisinya. Nah, ini bisa digabung-gabung seperti ini. Kemudian ini yang tadi pas pertama kita cobain color, kalau yang ini yang background color. Bisa seperti ini penulisannya. Sudah gabung dari penjelasan yang tadi di awal. Kemudian untuk teks, ini juga kita tadi sobat, sudah cobain tapi yang center sama right ya. Ini hanya masalah value. Ini untuk e, teks bisa ditaruh di rata tengah, rata kiri, rata kanan, atau rata kiri-kanan. Kalau biasanya kita kenalnya hanya align aja. Kalau di sini, di CSS, namanya propertinya text-strip-align. Ini banyak pisan, tapi teman-teman kalau yang pakai VS Code mah kebantu ya. Jadi dia sudah e, dibantu, kita bisa tulis sedikit propertinya, nanti dia keluarin jenisnya ada apa aja. Kalau yang udah nggak dipakai lagi, kalau di VS Code ya dikasih tanda coret. Jadi jangan khawatir. Bisa dicek dari sana. Ini ada text decoration. Saya cepat aja ya. Ada text transformation. Buat uppercase, lowercase, atau mau capitalize isward seperti ini. Kemudian ada text spacing. Buat ngasih spasi. Kemudian, nah ini untuk font. Kalau biasanya kita pakai font-font. Uh, apa namanya, font face ya, kalau pas kita belajar tag font itu, kalau di CSS namanya bukan font face, tapi font family kalau font size masih ada tapi penulisannya font, strip size, titik dua terus size-nya ada font style font weight, sama font varian kalau font style biasanya buat italic font weight buat yang cetak tebal terus varian lainnya ada small cap terus, nah ini eh, link ini juga sesuatu yang menarik kalau waktu dulu pas belajar HTML saya kenalinya di tag body untuk teman-teman bisa ubah-ubah warna link. Kalau di CSS dia perlu seperti ini: link, visited, hover, atau aktif. Kalau link ini untuk warna biasa aja, warna pas pertama kali dia dibikin jadi link warnanya apa atau bentuknya apa itu link. Kalau visited berarti kalau sudah diklik, kalau linknya sudah pernah diklik. Kalau hover ketika dia disentuh dia ada perubahan apa? Kalau aktif berarti pada saat kita pencet klik belum dilepas tuh kelihatan bedanya. Nah, ini namanya aktif. Aturannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita bikin hover, yang ini hover. Kalau kita bikin hover, disentuh ya, sentuh aja. Dia harus dibikinnya setelah link sama visitip. Pendefinisiannya. Kalau yang aktif kita definisinya setelah cover seperti itu ini rule-nya sih beberapa rule yang ditentukan terus ini cara penulisannya kalau kita mau ubah-ubah warna untuk link di css-nya bisa pakai color ya langsung aja pakai color warnanya apa kalau kita mau kasih text decoration juga bisa misalnya tiba-tiba begitu disentuh langsung ada garis bawahnya. Kalau nggak disentuh, kan link tuh biasanya ada garis bawahnya. Nah, ini nggak mau. Jadi, pas disentuh aja baru keluar garis bawahnya. ya. Tinggal kasih text decoration underline. Lalu, bisa dikasih background juga kalau teman-teman mau. Jadi, pas disentuh, keluar backgroundnya ya kalau yang ini. Kalau ini pas diklik, berarti baru keluar backgroundnya. Bisa seperti itu. Kalau gabungan, misalkan ada paragraf yang di-hover pengen keluar background color warna kuning, maka teman-teman tulisnya p P.2 hover. Kemudian kalau teman-teman punya tag heading 1, kalau disentuh warnanya juga pengen dikasih background color kuning, maka teman-teman tulisnya H1.2 hover. Ini bisa digabung-gabung seperti ini. Terus, nah ini contoh dari w School yang cukup lengkap kalau kita terapkan untuk link dan juga kelas. Kita punya CSS, wah udah diganti-ganti nih ya, gayanya, kemudian jenisnya, seperti ini. Pada saat dipanggil di HTML-nya, teman-teman tinggal panggil kelas namanya apa. Kalau ini berarti one. Berarti dia akan terpengaruh oleh link warnanya ini, kalau di visit warnanya ini, kalau di hover warnanya ini. Seperti itu. Ini manggilnya jadi pendek banget, kelas. Sama dengan wide, padahal tag yang dikasih untuk stylenya cukup banyak seperti ini. Lalu untuk list, kita udah pernah kenalan ya, OL, sudah pernah kenal. Sekarang tinggal dipengaruhi. Nah, propertinya dia punya list style type, seperti ini ada circle, square, upper, dan sebagainya. Kemudian ada list style position, sama list style image. Ini kalau listnya pengen pakai image. Itu shorthand propertinya kayak gini. Kalau mau digabung, ini berarti untuk UL kita punya properti list style langsung value-nya. Ini list type-nya, ini list type-nya, kemudian ini position-nya, kemudian ini image-nya. Ini shorthand properti buat mendekin penulisannya. Kemudian nah wah tabel ya. Kalau sudah kenal dengan properti-properti yang sebelumnya, ke sini tuh tinggal uh, menerapkan kita maunya tabelnya diapain sih gitu ya. Diatur uh, lebarnya, berarti kita bisa gunakan width kemudian ukurannya berapa. Diatur tingginya, berarti kita tinggal terapkan properti height kemudian besarnya berapa. Oh, ternyata huruf yang ada di tabel kita mau atur untuk TD-nya rata tengah. Berarti kita terapkan propertinya tagline. Kemudian value-nya center. Oh, garis yang antara tabelnya nggak mau ada. Jadi pengen benar-benar garis satu garis aja. Tinggal pakai border collapse seperti ini. Dan seterusnya. Banyak banget lah teman-teman ya. Kalau mau disentuh gimana nih tabelnya, uh, row-nya mau disentuh. Terus berubah warna. Itu bisa juga dilakukan di CSS. Seperti itu. Sip, banyak ya, teman-teman. Ya, tapi begitu tahu dasarnya tadi, yang pertama banget penulisan inline internal eksternal, kemudian tahu propertinya, itu udah pasti bisa penulisan cinta CSS-nya. Tinggal diikutin, mintanya apa? Oh, tampilannya setiap tabel ada warnanya beda-beda. Nanti -beda. kita tinggal pakai kelas atau ID dipanggil di kolom tersebut.